Well, yeah. ketemu lagi bersama aku, Ci. Di video kali ini, aku bakal ngebahas sesuai judul dari video ini Aku bakal ngebahas tentang kunyit yang berhubungan dengan kesuburan wanita Ataupun manfaat untuk wanita Nah, jangan dilewatkan ya guys, karena ini tuh bermanfaat banget buat kalian para bunda-bunda, para ukti-ukti, para gadis-gadis Ini tuh sangat penting banget untuk kaum wanita karena manfaat dari kunyit ini banyak sekali Menariknya, dalam membahas tentang kunyit ini ada beberapa mitos gitu kan di masyarakat yang menyebar luas mengatakan bahwa ketika kita itu mengkonsumsi kunyit-kunyitan bisa menyebabkan rahim itu menjadi kering alias tidak subur Nah, di sini kita bakal kupas tuntas manfaat dari kunyit ini yang bisa mempengaruhi kesuburan wanita atau tidak. Teman-teman, kali ini kita ngebahas kunyit ini berdasarkan penelitian buku dan berdasarkan ahli yang memahami tentang herbal-herbalan. Di sini aku ngutip atau ngumpulin semua informasi itu buat kalian semuanya. banget loh guys, kalau misalnya kita itu minum kunyit setiap hari jadi itu bisa bikin tubuh kita itu bugar apalagi buat kaum perempuan ini tuh banyak banget manfaatnya sekarang ini teman-teman, ini itu kunyit asam bercampur dengan sirih jadi kunyit asam sirih gitu jadi itu bagus banget buat perempuan apalagi yang sedang keputihan, nyeri haid itu tuh bagus banget dan sebelum aku ngebahas tentang lebih banyak lagi fakta dari kunyit ini sebelum aku ngebahas tentang kunyit Aku minum dulu ya Aku habisin dulu ya minumannya Setelah itu kita bakal bahas Sampai selesai dan Kupas tuntas sih gitu kan kunyit itu bisa Membuat rahim kering ketika kita Minum kunyit ini Yuk disimak terus video aku sampai selesai Oke okay. Oke okay, teman-teman aku udah selesai ngabisin minum aku banyak banget mitos yang pernah aku dengar dan aku baca-baca kayak gitu kan dari artikel-artikel yang gak tau literaturnya yang mengatakan kalau misalnya kunyit itu bisa menyebabkan kemandulan, bener apa enggak sih? Ayo tebak menurut kalian bener apa enggak? kali ini coba akan ngebantu kalian untuk mendapatkan pertanyaan itu berdasarkan kutipan-kutipan yang aku dapat dari buku, jurnal, dan dokter Zaidul Akbar. Nah Seperti kalian ketahui dari zaman dulu banget nenek moyang kita itu udah biasa banget mengkonsumsi kunyit-kunyitan ini. Itu tuh dianggap bahwa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kayak gitu. Jadi Uh, sekarang itu di zaman sekarang malah muncul mitos yang mengatakan bahwa kunyit itu bisa menyebabkan kemandulan Nah teman-teman menurut pakar yang ahli banget tentang herbal yaitu dokter Zaidul Akbar mengatakan bahwa kunyit itu memang bisa menyebabkan kemandulan Tetapi ketika kita itu mengkonsumsinya secara berlebihan kalau misalnya kalian cuma minum kalau misalnya cuma seruas atau dua ruas itu nggak masalah kecuali kita itu mengkonsumsinya seember nah itu tuh bisa menyebabkan kemandulan berarti bisa disimpulkan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi segala sesuatu secara berlebihan seperti itu teman-teman jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian itu pengen mengkonsumsi kunyit karena kunyit itu tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kemandulan yang seperti kalian khawatirkan itu terjadi ketika kalian itu mengkonsumsinya secara gila-gilaan kayak gitu misalnya 1 kilo kalian konsumsi dalam satu kali, dalam satu hari misalnya kalian konsumsi segitu banyak nah itu tuh bisa memberikan efek-efek yang buruk buat tubuh kalian kayak gitu tapi kalau misalnya sesuai dengan prosedur Ataupun sesuai dengan dosis Yang dibutuhkan oleh tubuh, itu tuh nggak masalah Baik-baik aja Boleh-boleh aja kalian konsumsi Dan itu banyak banget manfaatnya buat tubuh kita Dan ini dia Manfaat dari kunyit ini sendiri Untuk para wanita udah aku jadi kuning gara-gara Minum kunyit tadi <laughs> Oke abaikan Sorry ya lidah aku kuning gara-gara aku tadi Habis minum kunyitnya karena aku memang suka juga setiap hari ya Setelah buka puasa itu biasanya aku minum kunyit Kita langsung ngebahas aja ke penelitian tentang kunyit ini Karena ketika kita masak juga kita menggunakan kunyit-kunyitan kan Kunyit itu menjadi bumbu masakan di kehidupan sehari-hari Bahkan dijadiin jamu dan sebagainya kunyit ini sendiri itu tuh dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit penyakit kanker, menghilangkan nyeri pukul pegel, pegel dan sebagainya banyak banget manfaat dari kunyit ini dan hmm, apa sih hubungannya gitu kan dengan reproduksi wanita itu tuh udah baca-baca tentang penelitian dari Endang Purwaningsi dari Department of Anatomy Faculty of Medicine Yasri Universitas Yogyakarta, eh Jakarta. Beliau me menyimpulkan bahan yang ada di dalam kunyit itu yaitu kurkumin itu memang memiliki potensi sebagai bahan anti fertilitas dengan mekanisme yang cukup kompleks. Nah, kurkumin ini sendiri memiliki peluang besar dalam mengendalikan kesuburan pria maupun wanita. Dan emang mempunyai efek anti infertilitas kurkumin bersifat reversible. Kunyit itu uh, tergantung dari dosisnya. Dia itu bisa berfungsi sebagai KB atau keluarga berencana untuk menekan kehamilan, bisa juga untuk dilakukan program kehamilan. Tapi tergantung dari banyak dan sedikitnya dosis dari yang kalian konsumsi itu. Dokter Zaidul Akbar mengkonsumsi rimpang-rimpangan itu enggak bermasalah untuk program kehamilan, justru membantu untuk memper udah kita mendapatkan kesuburan dan mengkonsumsinya juga tidak berlebihan faktanya para dokter itu tidak menyetujui dengan pernyataan bahwa kunyit itu bisa membuat rahim kering itu berdasarkan dari Google Book nanti aku bakal taruh linknya di bawah supaya kalian bisa baca-baca tentang uh, informasi dari kunyit ini nah kunyit itu bermanfaat banget buat wanita si peranan kunyit ini kas setelah menstruasi dan setelah melahirkan Nah kalau misalnya buat yang sudah melahirkan Itu tuh bagus banget untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa darah kotor yang ada di rahim Jadi zat yang terkandung di dalam kunyit itu bisa membantu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di rahim yang Kedua adalah kunyit itu bagus banget untuk melembutkan kulit dan mencerahkan kulit dan membantu menghilangkan eksim yang ada di permukaan kulit atau infeksi yang ada di permukaan kulit misalnya kayak penyakit skebis uh, yang kayak kudis itu loh panu dan sebagainya itu bagus banget uh, mengkonsumsi kunyit kunyit. Kalau misalnya kalian pengen punya kulit cerah, terus yang biasanya pakai masker tuh bisa diganti tuh dengan masker kunyit kayak gitu dicampur sama apa supaya wajahnya nggak kuning kayak lidah aku tadi. Nah itu tuh bagus banget untuk kulit, emang rekomendasi banget. Buat yang punya penyakit kulit juga bagus banget Tapi harus diperhatikan ya Tidak adanya kontra indikasi terhadap kunyit Gitu aja sih Tiga, Kunyit itu uh, uh, memiliki kandungan antioksidan yang tinggi Jadi bagus banget buat tubuh Buat sel-sel uh, di dalam tubuh Untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh Keempat adalah kunyit itu dapat mengatasi keputihan Yang kelima bisa mengatasi nyeri haid Yang keenam membantu meningkatkan kesuburan. Nah, kenapa sih bisa me, e, berhubungan dengan ketuburan? Ini sendiri dia itu mempunyai senyawa obat yang bisa membantu untuk meringankan nyeri dan sebagainya. Jadi di dalamnya itu mengandung beberapa khasiat, menurut dengan inoid, di atas kurkumin, itoksikumin, des, motoksikurkumin. Nah, Kandungan ini yang bisa membantu untuk meringankan nyeri, melancarkan haid, menghilangkan nyeri pada perut yang mulas, terus menghilangkan keputihan, untuk memperlancar ASI, menghilangkan disentri, dan banyak lagi sih sebenarnya diabetes melitus, terus juga membantu menghilangkan gejala sel kanker payudara. Ini sendiri, kunyit ini yang mempunyai banyak banget manfaatnya jadi biasanya kalau misalnya kalian sering minum jamu tuh jamu kunyit asam kayak gitu kan biasanya dicampur sama mbak-mbak jamunya itu sama sereh sama pinang muda atau sebagainya kayak gitu itu bagus banget untuk kesehatan reproduksi wanita nah berhubungan dengan kesuburan nah karena kalau kita ingin program kehamilan otomatis kita harus melancarkan menstruasi nah kunyit ini karena dia bisa me apa namanya membantu untuk memperlancarkan memperlancar darah di dalam tubuh jadi mens kita itu enggak terhambat jadi lebih mudah keluar gitu loh jadi ada zat yang membantu mempermudah pengeluaran darah menstruasi teman-teman nah, itu manfaat dari kunyit-kunyit kunyit-kunyit ini banyak banget manfaatnya bagi kalian yang sering telat menstruasi mengalami keputihan terus nyeri pada rahim ketika... Uh, nyeri pada perut bawah ketika menstruasi asinya kurang dan sebagainya kalian bisa mencoba untuk mengkonsumsi jeruk ini gak usah banyak-banyak, segini aja jadi nanti kalian parut diparut terus diperas dan diminum airnya bisa kalian campur sama kunyit asam ataupun biasanya kalau aku sih lebih simple aku beli beli sama mbak jamunya terus aku stok deh di dalam kulkas biasanya aku kayak gitu jadi aku sekarang... Uh, satu lagi kunyit itu bisa menghilangkan bau badan juga ternyata karena itu udah pengalaman aku sendiri karena pas waktu SMA uh, kayaknya keringat tuh berlebih gitu loh pas pada masa puberti ketika minum kunyit-kunyitan kayak gitu bau badan tuh udah berkurang jadi rekomendasi juga buat kalian yang um, punya bau badan yang berlebih so itu aja video aku kali ini um, Thank you udah menonton video ini, semoga bermanfaat. Aku bakal, ke uh, depan aku bakal ngebahas tentang obat-obatan, herbal-herbalan yang berhubungan dengan program kehamilan. Nanti next video aku bakal ngebahas tentang manjakani. Dan yang baru aja ketemu sama channel youtube ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan DM langsung ke IG aku. Jangan lupa di follow ya, di follow dulu terus DM aku. Nanti aku bakal balas langsung chat-chatan kalian Atau pertanyaan kalian yang belum paham mengenai video-video aku ini Ya, yes, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye